Baru-baru ini terjadi sebuah pertarungan epik antara dua jenis reptilia paling powerful di air tawar, yaitu seekor ular anaconda dan seekor alligator kaiman atau kaiman. Pertarungan dua reptilia ganas tersebut terjadi di tebing sungai Kuaiba, Brasil, dan diabadikan oleh kameramen spesialis binatang liar, Kim Sullivan. Menariknya pertarungan tersebut sangat melelahkan bagi kedua jenis reptilia itu, karena memakan waktu kira-kira 40 menit. Sullivan yang berasal dari Indiana, Amerika Serikat mengatakan ular anaconda dan kaiman itu saling bergulat untuk mempertahankan diri masing-masing dan mencapai kemenangan. Sullivan menambahkan momen pertarungan antara ular anaconda dan kaiman ini merupakan peristiwa langka yang sangat berharga. Dalam foto-foto tersebut terlihat ular anaconda menyerang lawannya dengan membeli tubuh kaiman yang berukuran lebih besar darinya. Ular anaconda membeli tubuh kaiman dengan kuatnya termasuk di bagian kepala dan kaki reptilia yang sering disalahartikan sebagai buaya itu. Kaiman berusaha mati-matian untuk membebaskan diri, namun aksinya itu semakin membuat belitan ular anaconda bertambah kuat dan menyiksa. Tidak mau mati konyol karena lemas kehabisan nafas, kaiman raksasa itu mencoba menggigit ekor ular anaconda. Namun usahanya itu sia-sia. Belitan ular anaconda yang tubuhnya didominasi warna kuning bertotol hitam itu justru makin mencekik leher kaiman. Tidak ada cara lain, kaiman akhirnya menceburkan dirinya ke dalam air. Ternyata, trik tersebut berhasil membuat ular anaconda kewalahan. Kaiman masuk ke dalam air, saya melihat anaconda itu tersengal-sengal memunculkan hidungnya ke permukaan air untuk bernafas. Saat naik ke permukaan, Kaiman itu masih berusaha meloloskan dirinya dari belitan ular anaconda, kata Sullivan. Tak lama kemudian, kaiman raksasa itu masuk lagi ke dalam air dan kedua reptilia itu berada di sana dalam waktu cukup lama. Setelah kaiman itu muncul kembali ke permukaan air, Sullivan melihat ular anaconda tidak lagi membeli tubuh reptilia tersebut. Kaiman itu kemudian berenang menuju ke tebing sungai. Tak lama setelahnya, ular anaconda menyusul dan masuk ke dalam sarangnya. Suliban mengatakan pertarungan sengit antara ular anaconda dan kaiman raksasa ini berakhir draw alias tidak ada yang menang atau kalah. Selain kaiman, ada juga sebuah video ketika seekor kuda yang terekam kamera tengah bertarung dengan seekor alligator. Siapa ya kira-kira pemenangnya? Penasaran bukan? eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya peristiwa tersebut terjadi di Pains Prairie Preserve State Park di Micanopy, Florida taman tersebut merupakan rumah bagi kuda liar, aligator dan berbagai hewan liar lainnya awalnya seekor aligator tampak berbaring di tengah jalan Tak jauh dari tempat tersebut beberapa ekor kuda tengah memakan rumput. Merasa terancam dengan kehadiran aligator, salah satu kuda mendekati saudara dekat buaya itu. Ia kemudian menyepak-nyepak kakinya di dekat aligator. Aligator itu pun tak tinggal diam. Ia sempat menggigit salah satu kaki si kuda, mesti akhirnya terlepas. Pengunjung yang melihat hal tersebut berteriak dan bergegas merekam kejadian langka itu. Setelah pertarungan kecil tersebut, kedua hewan liar itu pun berpisah. Salah seorang penonton memaparkan betapa sengitnya pertarungan mereka. Saya masih gemetar, katanya. Ia kemudian menghubungi penjaga di taman tersebut untuk memastikan kedua hewan tersebut baik-baik saja. Untungnya baik kuda maupun aligator tidak mengalami luka yang serius. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian?